Berkenaan dengan uh, mimpi uh, Rengkasnya begini Kalau mimpi itu mimpi baik Maka itu bahagian daripada uh, Al-Mubashirat Yang dikatakan oleh Nabi uh, Wahyu ini putus Yang ada Al-Mubashirat Apa itu Mubashirat? Mimpi yang baik ya, Itu kata Nabi SAW Jadi kalau mimpi yang baik Maka Kebaikan dia akan dapat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di dunia, mungkin di akhirat, yang penting mimpi yang baik akan membawa kebaikan. Hanya yang perlu untuk disedari bagi mereka yang bermimpi dengan perkara yang baik. Yang pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua meyakini kalau mimpi baik akan mendapatkan kebaikan, yang ketiga berhati-hati ketika menceritakan mimpi. Dila mana dalam mimpinya diceritakan kepada orang lain Menyebabkan dia riak Baik dia jangan cerita mimpi Karena riak itu dosa Menceritakan mimpi bukan wajib Jangan karena Nak menceritakan mimpi yang tidak wajib Sementara dirinya tahu riak ingin mendapatkan pujian Uh oh, dia mimpi Rasulullah Kalau dia nakkan pujian daripada orang Karena mimpi Rasulullah atau yang lainnya Jangan cerita itu mimpi Karena dengan riak dia berdosa. Baik disimpan, dia tetap, tetap dapat pahala dengan uh, apa namanya, dengan mendapatkan kebaikan dengan mimpinya yang baik dan juga terselamat daripada dosa. Jangan mengobral mimpi. Tahu obral? obral? Sikit-sikit mimpi, sikit-sikit mimpi. Mimpi ini amanah. Mimpi ini bahagian daripada wahyu jangan main-main dengan mimpi. Fahim Tom? Gali antara penafsirannya siapa itu? Penafsiran ahli tafsir ketika menafsirkan mimpinya mimpi orang yang dalam penjara dengan Nabi Yusuf. Ya kan? Yang satu mimpi apa? Tuang minuman. Yang satu mimpi katanya apa nama? Burung makan di atas kepalanya. Yang mimpi menuang air minuman dia mimpi betul. Maka ditafsirkan oleh Nabi Yusuf kamu akan bebas dan kamu akan berkhidmat. Yang satu pula dengar ini, eh, dia cerita mimpi dapat takwil bagus, aku nak cerita juga mimpi tapi mimpinya tak betul. Mimpinya tipu. Lah kalau aku mimpi apa namanya mimpi ada burung makan di atas kepala aku, kata N -N Nabi Yusuf engkau akan dibunuh nanti satu hari. Katanya tak mimpi aku apa, apa nama? Mimpi aku tak betul, mimpi mimpi tipu. Aku tak cerita perkara yang betul. Kau sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi ini menggantung. Bila mana dia akan menjadi kenyataan. Jadi dengan sembarangan, kalau dia menipu dalam mimpinya, maka dia yakni satu sudah menipu kepada cawangan Wahyu. Apatah lagi digunakan menipu kepada orang lain Macam mana Apa namanya zaman sekarang ini sikit-sikit Menggunakan mimpi Rasulullah sebagai mutajarah Sebagai satu sebab nak mendapatkan keuntungan Kebendaan dan seumpamanya Kalau perkara ini menimbulkan kekeliruan Kalau akan menimbulkan perkara yang tidak baik Dia mimpi Rasulullah simpan saja Dan mereka para arifin yang kerap kali mimpi Rasulullah Tak ada obral mimpi Tak ada cerita dekat Facebook Fahim, Itu amanah yang perlu Untuk dijaga ya?